Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa, ketika orang kafir hendak keluar dari neraka, para malaikat mengambil dan mengembalikannya ke neraka lagi, dan begitulah seterusnya. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka ini, yang dulu pernah kalian dustakan. Fatimah radhiyallahu anha bertanya, Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, para malaikat itu menggiring umatku ke neraka, wajahnya tetap putih, tidak hitam, mata mereka tidak melotot, Mulut mereka tidak terkunci, mereka juga tidak digandengkan dengan setan, rantai dan belenggunya diletakkan di atas mereka. Fatimah lantas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya, sedangkan perempuan akan dipegang golongan rambutnya dan ubun-ubunnya. Terus menjerit-jeritlah mereka karena penyesalan, sehingga sampailah saatnya mereka di tempat malaikat mali.